Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ratu Bidadari Dukun Kondang Ini sejuta umat ya guys e, Sebelumnya kalian pasti sudah tahu Saya di mana Kalau bukan di pantai Yang jelas ini adalah Pantai Selatan ya guys Bukan pantai utara atau pantai Barat atau pantai timur Karena favorit pantai saya adalah Pantai Selatan Pokoknya ada selatannya Kalau nggak ada selatannya saya kurang minat ya teman-teman jadi buat teman-teman uh, kalian uh, bisa menikmati suasana pantai yang begitu indah tanpa kalian harus melihat atau mendatangi pantai cukup kalian tonton channel youtube ratu bidadari tv kalian sudah bisa menikmati uh, keindahan alam keindahan lautan yang sangat luar biasa sekali guys ini sudah pagi menjelang pagi, bukan menjelang siang ya, tapi menjelang pagi. Cuman sunsetnya masih belum uh, terlihat karena Karena masih tertutup sama awan, masih takut di sini ya teman-teman. Uh, akan saya review, di sini uh, itu adalah uh, gunung, gunung yang di belakang saya ini adalah gunung. Terus yang di belakang saya ini adalah karang-karang sama kayak yang di situ itu karang. Uh, indah banget guys, cuman di sini uh, agak medut ya, medut itu berkabut bahasa Indonesianya berkabut. Cuman uh, sepi, di sini sepi. Jadi keren, jadi kita bisa as jadi kita bisa menikmati keindahan alam keindahan laut yang sangat luar biasa. Karena sepi dan saya suka uh, yang sepi-sepi guys Kalau rame-rame ratu tidak dari kurang suka ya guys Mungkin teman-teman penasaran uh, mau akan mau melihat reviewnya laut seperti apa Oke okay, buat teman-teman Hai guys uh, Batunya sangat indah sekali ya uh, Batu purba ini Uh, jadi kalau dari serat-seratnya, dari testurnya cukup tua sekali guys Dan di sini kalau kita lihat secara supranatural Di belakang saya itu sosoknya cewek-cewek guys Jadi di belakang saya ini Kalau kalian indigo ya Atau kalian memiliki kemampuan supranatural Kalian akan melihat sosok-sosok cewek uh, dengan pakaian hijau-hijau Dan bermakota Yang di belakang saya ini Terus coba Ke situ ya Coba ke review yang satunya Oh ada cetungan guys Disitu ada cetungan Oke okay. Yang di belakang saya ini sosok goibnya saya melihat badannya manusia hanya saja, eh, badannya kepalanya manusia hanya saja badannya ular. Jadi saya melihat sosok ular yang sedang gelubet-gelubet ya, atau ular yang sedang persmeki dan sosoknya senyum-senyum sama saya guys. kalau di belakang sana sosoknya banyak banget ada yang bertanduk juga terus ada sosok Iskalazim lah intinya yang disitu banyak banget dan sosoknya enggak lazim gak lazim ya maksudnya manusia bukan manusia hewan bukan hewan e, banyak silumannya guys keren guys Uh, jadi buat temen-temen setiap tempat ya jadi buat temen-temen ya setiap tempat dimanapun itu pasti akan ada makhluk goib ya pasti akan ada makhluk goib karena Allah ya Tuhan ini bukan hanya menciptakan manusia saja tapi Tuhan juga ciptakan jin ciptakan setan ciptakan malaikat Ciptakan hewan dan bahkan tumbuh-tumbuhan juga makhluk makhluknya Allah gitu loh jadi makhluknya Allah itu bukan manusia saja tapi ada jin, ada palekat yang mungkin mayoritas manusia tidak bisa melihat atau berinteraksi dan hanya manusia-manusia tertentu atau manusia-manusia pilihan yang dikehendaki oleh Allah Memiliki kemampuan supranatural, memiliki kemampuan uh, berkomunikasi, atau melihat sosok-sosok makhluk gaib, teman-teman. Oke, kita uh, sambil jalan-jalan ya, teman-teman. Sambil jalan-jalan, dan kita menikmati keindahan alam, ya teman-teman. Uh, coba kita uh, akan review di sini. Wow, wow, wow, ada sosok gaibnya lagi awi awi, dia memanggil saya guys, oh, sosok gaib yang di sini, dia manggil-manggil saya, saya disuruh duduk di disitu, <laughs> mau dikasih apa, mau dikasih apa, dia pengen ngobrol-ngobrol sih sama aku gitu loh, jadi di batu ini ada sosok gaib, cuman Uh, dia itu pengen ngobrol sama saya-saya disuruh duduk di situ guys. Nggak tahu mau dikasih apa? Hah? Mungkin dia mau curhat ya. Mungkin dia lagi gabut, Pengen curhat sama ratu bidadari. Ini teman-teman, teksturnya -teman, uh, apa? Teksturnya gitu, apa? Pasirnya seperti ini guys. Keren ya. Keren, pemandangannya keren guys Oke, okay, gitu saja buat temen teman Mungkin nanti akan saya bikin konten lagi Jadi buat teman-teman tetap ikutin update-update terbaru Channel Youtube Ratu Bidadari TV Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV Oke, okay, Assalamualaikum Oke okay guys, ini uh, Ratu Bidadari mereview Keindahan Kemegahan dan keunikan laut yang sangat luar biasa sekali guys Ini adalah ombak dan ini adalah pasir-pasirnya Dan ada bebatuan-bebatuan kerikil-kerikil kecil Dan ombaknya sedikit-sedikit Astagfirullah, saya tak mundur ya guys Daripada nanti tenggelam guys Wow, luar biasa, luar biasa sekali guys Luar biasa sekali guys, sangat sepi sekali Dan aku suka dengan alam yang sepi ya Jadi, senang dengan tempat-tempat yang jarang dijamah jamah lain Ini uh, saya sekarang sudah berada di tengah-tengah air guys Di tengah-tengah air ya guys Ombaknya cukup besar Jadi harus tetap berhati-hati Mungkin teman-teman Tertarik Ke karang itu ya Jadi teman-teman mungkin uh, Penasaran Dengan karangnya Seperti apa Oke saya Ratu Bidadari Akan mencoba mendekat Ya teman-teman Akan saya mencoba mendekat mendekat mendekat mendekat ini ombaknya datang lagi guys ombaknya datang lagi oke okay. ini sekarang saya di depan saya sudah berada di batu karang jadi kayak gini guys di sini ada karang-karangnya batas terbatunya sih seperti ini guys keren ya ini batu purba, ini guys. Batunya udah tua, ini mungkin sudah jutaan tahun ya. Sudah jutaan tahun, guys. Keren, guys! Keren, guys!